Di saat pandemi pun belum selesai, di situ banyak kehancuran baru dimulai. Dari yang banyak kehilangan pekerjaan Sampai hirup oksigen harus pakai cuan Sudah berbagai cara atlah kami lakukan Dari mencuci tangan keluar rumah maskeran Tapi yang mati semakin tinggi pertumbuhan Oh Tuhan, apa yang terjadi dengan isi dunia Kawan angin bilang ini konspirasi Disuruh vaksin gunakan ya, babi. babi Dan yang tak tersubsidi Apakah mereka sudah habiskan dataran bagi Konten pamer outfit di YouTube banyak yang laku, bukan konten edukasi yang diam tepaku. Zaman sekarang nembak cewek enggak laku kalau kantongmu tak cukup uang saku